Hello, apa khabar semua? Dalam video ini saya akan terangkan uh, bagaimana kita menggunakan uh, green screen di dalam OBS Studio uh, Bayangkan kalau kita ada green screen seperti yang saya uh, tunjukkan di paparan saya ini green screen di belakang tu. Sebolehnya jangan ada bayang macam saya ni lah. Ataupun kedut-kedut kalau boleh kita ratakan screen screen kita nampak lebih kemas. Dan bila kita gunakan OBS Studio dia akan jadi lebih jelas. Okey, tak apa. Kita hanya nak belajar cara nak bu buang belakang ni. Alright. Sebenarnya konsep dia ialah chroma key. Kita boleh gunakan warna lain kalau kita tak nak guna warna uh, hijau. Kita boleh gunakan warna biru, warna... Uh, kelabu dan umpamanya cuma yang paling penting ialah ada kontras antara belakang dengan kita lah, kalau kita gunakan green screen, janganlah pakai baju hijau right? macam tu lah, asalkan ada kontras. so bila kita dah set up di OBS studio, bila kita buat video capture device ni, kan kita dah set up macam ni kita kena right click kat video capture device tu pergi ke filters kemudian di bahagian effect filter ni lah kita akan tambah Roma key ok nampak tak dia akan auto detect green dia ada blue uh, magenta dan sebagainya so, contohlah kita guna green bahagian yang kelabu-kelabu ni adalah bahagian yang akan dibuang so, kita boleh ajar sikit kalau kita nak sini kita boleh buang sikit softness tu kalau boleh kita jangan tengok paparan ni lah kita tengok paparan ni uh, so kita nampak tak okay. nampak tak di bahagian sini ada sedikit kelabu sebab di green screen saya tu ada lighting dia tak berapa bagus lighting dia nampak ada bayang-bayang ataupun kedut-kedut so kalau boleh kita ratakan okey kalau nak kontras sikit kita boleh adjust lagi contrast ataupun brightness kemudian close nampak tak green screen kita dah dibuang kalau kita nak crop sikit tekan alternate di keyboard alternate kemudian tarik yang bahagian merah ni dan tarik sebelah ni juga dan kita letaklah di mana kita nak kita kecilkan juga kalau nak kecilkan tak perlu tekan alternate, just drag sahaja. Tapi kalau nak crop, kita tekan alternate dulu, lepas tu kita crop. Okay, so kita boleh letak lah di mana-mana kita nak. Dan uh, kalau nak kemas lagi, pastikan green screen kita rata dengan latih yang lebih bagus untuk tunjuk ke muka kita. Ataupun bahagian yang kita nak tunjuk. Uh, supaya kontra tu lebih jelas dan green screen kita lebih rata dan lebih... Uh, menarik, so cari ini sangat berguna kalau kita nak gunakan powerpoint, powerpoint tunjuk di belakang so kita, kita boleh di hadapan dan kita boleh menunjuk-nunjuk bahan-bahan uh, yang kita nak tunjukkan di dalam powerpoint itu baiklah itu sahaja tentang green screen uh, harap anda boleh cuba uh, fungsi ini di dalam OBS Studio terima kasih